Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sudah sekalian jumpa lagi di channel saya Veti Channel masih bersama saya Soleh. sudah sekalian yang akan kita obrolkan sekarang adalah kasus yang kemarin sempat heboh yaitu kasus di mana sekelompok santri sedang mengantri vaksin kemudian terdengar suara musik maka santri tersebut tutup kuping kalau saya melihat di video itu memang seperti kalau dulu yang menjadi kepercayaan masyarakat, tatkala ada hantu mendengar suara orang membacakan Al-Quran, mereka tutup kuping panas-panas seperti itu. Nah, mungkin itu hal sebaliknya. Nah, sekarang santri itu mendengar suara musik, kejadiannya hampir sama seperti itu. Mereka tutup kuping semua, mereka nggak tahan. Nah, dari kasus itu terjadi pro dan kontra, ada yang pro kepada... Santri ada yang kontra terhadap santri Yang pro beralasan Mungkin bukan hanya musik bagi para santri itu haram Tapi mereka adalah santri penghafal Quran Yang mungkin itu akan bisa merusak gangguan hafalan Qurannya Kan seperti itu Kemudian yang kontra macem-macem lah Nyinyirlah santri tersebut Kemudian faham radikallah ajaran dari gurunya dan sebagainya Nah di sini saya tidak memposisikan sebagai pro yang atau kontra terhadap santri, tapi di sini saya justru menyayangkan kedua-duanya. Apakah itu yang pro ataupun yang kontra? Apa alasan saya? Alasannya begini. Di masa sekarang ini, seseorang sudah tidak bisa menyembunyikan lagi apa yang dia benci, apa yang dia tidak sukai dia tidak bisa menyembunyikan lagi dari dirinya dia kemukakan di depan umum kelihatan oleh umum apa yang tidak disukai dirinya dua tadi baik kelompok agama ataupun kelompok yang notabene bukan kelompok agama itu dua-duanya seperti itu santri, representasi dari kelompok agama misalkan itu mereka sudah tidak canggung lagi memperlihatkan apa yang tidak suka dirinya Mereka kan tidak suka apakah itu dasarnya mungkin musik haram ataupun akan mengganggu hafalannya Dalam waktu yang sebentar pun mereka tidak bisa untuk tidak menunjukkan rasa itu Dia tunjukkan dengan menutup telinga dengan oh, keadaan yang seperti itu Nah kemudian yang kedua yang tidak suka dengan santri seperti itu Itu dikemukakan juga Perasaannya menuduh santri itu radikal, menuduh santri itu nyinyir terlalu lebay, berlebihan, dan sebagainya. Seolah-olah semua tidak bisa menahan apa yang ada di hatinya ketidaksukaan terhadap sesuatu itu yang saya sayangkan. Sementara yang saya ketahui, Islam itu justru kita itu harus bisa menyembunyikan apa yang kita tidak suka jika terhal tersebut akan menyinggung orang lain. Sesuatu yang kita tidak suka, apakah itu dasarnya agama atau memang dasarnya hobi atau dasarnya etika, pokoknya kita tidak suka saja. Kita harus bisa menyembunyikan itu, terlebih apabila ketidaksukaan kita itu akan mengganggu atau menyinggung terhadap orang lain. Gitu ya, saudara sekalian, karena prinsip dari ibadah itu. Inti-intinya itu adalah kemaslahatan bagi umat manusia, kemanfaatan bagi makhluk yang lain. Ibadah kita, ketakwaan kita, ketaatan kita kepada Allah itu, itu sama sekali tidak akan membuat Allah jadi mulia. Tidak akan membuat Allah jadi besar. Dan mungkarnya kita, pembangkangan kita kepada Allah, tidak akan membuat rugi Allah sama sekali. Jadi, takwa kita kepada Allah ibadah kita kepada Allah itu itu yang harus bermanfaat bagi manusia yang harus bisa memuliakan manusia yang lain itu intinya pesan tapi kalau kita berjuang atas nama takwa kita kepada Allah tapi kita dengan makhluk yang lain berantakan, itu menurut saya tidak ada nilainya justru Allah menyuruh kita ibadah itu gunanya adalah untuk bermanfaat kepada yang lainnya karena Allah tidak butuh dengan takwa kita Allah tidak butuh dengan iman kita Allah tidak akan rugi dengan kita inkar kepadanya dan Allah tidak akan untung dengan kita takwa kepadanya tetapi maksud Allah untuk beribadah kepadanya itu supaya kita manfaat kepada orang lain contoh tadi kita tidak bisa menyembunyikan rasa yang kita tidak suka. Itu adalah salah satu sikap yang itu bisa merusak hubungan kita dengan orang lain. gitu ya. Nah mulai saat ini, kita harus bisa menahan, saudara sekalian. Kita harus bisa menyembunyikan apa yang kita tidak suka. Kita jangan responsif terhadap segala sesuatu, meskipun itu kita tidak suka. Contoh konkret kalau saya diundang sama teman karib saya, sama sahabat saya. Akan merayakan, misalkan, khitanan atau pernikahan. Saya diwanti-wanti untuk hadir, tapi di sana, misalkan, ada sesuatu yang dianggap saya haram, yaitu, misalkan, ada musik, hiburan, hiburan musik yang di sana ada maksiatnya, di sana ada yang mungkarnya. Tapi, saya diwanti-wanti untuk hadir. Bagaimana sikap saya? Saya akan hadir, meskipun ada hiburannya yang menurut saya itu adalah haram. Dalam arti... Saya akan hadir, tapi saya tidak akan menikmati yang saya anggap haram tersebut Jika kita dalam keterpaksaan berada di tempat yang dianggap haram nggak apa-apa, asalkan kita tidak menikmati hal tersebut Dalam keadaan keterpaksaan Nah di sini sudah sekalian, mulai saat ini Saya berwasiat kepada khususnya diri saya dan juga kepada Anda semua Mudah-mudahan bermanfaat, kita harus lebih bisa menyembunyikan ketidaksukaan kita, kebencian kita agar tidak terlihat oleh orang lain. Demikian, terima kasih. Alam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.